Oke, okay, gue mau... kenalin dong kalian dulu. Oh, iya, dulu. ya, kenal dulu dong. Kalian kadang-kadang tahu ya Jadi ah, doang. <laughs> gue nggak sengaja datang ke sini, ternyata dua orang ini ini asli pemain beram ini bas. Ini satu <laughs> oh iya, ini satu band sama gue dan gue nggak pernah diajak kalau <laughs> karena gue gak bisa nyanyi lagu lo orang, <tuk> iya betul lagu binatang iya <laughs> <tuk> jadi kita dari band Goblok S jadi buka aja di RedTube atau Pornhub porn. <tuk> Hehehe. youtube di youtube <tuk> RedTube juga masih bisa dibuka kali pakai VPN Kita nah, iya, kita dari Goblok block S band salah satu uh, semifinalis Indonesian Got Talent iya <tuk> yeah. alhamdulillah kita tampil di sini. Jadi salam kenal buat semuanya. Salam benar, Nanti benar. lagu kita nggak dijual belikan, jadi bisa download free yeah. aja ya. Gratis, gratis. Karena kita pernah mengeluarkan album kok laku dijual, <laughs> ya udah. Jadi kita gratisin buat semua teman-teman yang di sini ya. Dan ini lagu single dari dari siapa? Album. Dari kita. Iya, dari album ke-13. Ini sengaja kita bawain di sini jadi ceritanya ini ceritanya si jawir ini apaan lagi sini <laughs> wow. pernah bunya. ketemu cewek eh, belum berdekatnya pernah punya mantan gitu pernah ketemu cewek di sosial media ah. di foto cakep iya yeah. pokoknya wow banget lah wow pas ketemunya iya ya yeah. wow ya yeah, jadinya iya yeah. wow ya yeah. jadi gue udah bilang sama jawir wir di dunia sosial media itu banyak cewek-cewek ah. mukanya putih tapi badannya hitam ah.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 Cuma olesin mukanya, oh, tapi lehernya tidak Cuma olesin mukanya, tapi tangannya tidak Cuma olesin mukanya, tapi kakinya tidak Jadinya belang seperti kuda zebra <tik> <tik> Banyak cewek-cewek zaman sekarang Mukanya putih, tapi badannya hitam. Mereka semua sudah menjadi korban. Krim pemutih, siang dan malam cuma oleh cinta. Tapi lehernya tidak Cuma olesin mukanya Tetapi tangannya tidak Cuma olesin mukanya Tapi kakinya tidak Dadinya belang seperti kuda zebra Banyak cewek-cewek zaman Segerang. sekarang bukannya putih tapi badannya hitam mereka semua sudah menjadi korban tim pemutih siang dan malam bentuknya di sosial media pasti bilang oh, woi wow. tapi kalau lihat bentuk aslinya pasti bilang Ya ya ya cuma olesin mukanya tapi lehernya tidak cuma olesin mukanya tapi tangannya tidak cuma olesin mukanya tapi kakinya tidak kakinya belang seperti kuda zebra we o we ya ya ya w we o we ya ya we o we ya ya ya o we ya ya ya o we ya ya ya jadinya belang seperti kuda zebra Yang tersinggung oh, ini ya, cuma lagu enggak beneran. Tapi Night. santai aja Rai. gua cuma lagu. Raya, iya, gue juga pakai skincare. Yeah. Yeah. Gue juga pakai, cuma yang murahan. Gua yeah. jadi gue beli siang, uh, krim siang, malam itu ya, yeah. gak pakai yeah. sabunnya. Gue kalau gue bagian tunggir ke bawah dah, pokoknya. <laughs> <laughs> oke okay. gue minta maaf banget nih, bukan menghina. Emang lagunya begitu, yeah. nemunya. Jadi tuh, kita paling demen tuh kalau bikin lagu nggak orang seneng banget gitu. <laughs> <laughs> Kayaknya hidup merdeka banget gitu ya. <laughs>